bosku balik lagi nih ya bersama gue Mister D di sini cuy. Kita bawa modal 100.000 ya kan. Jadi langsung aja kita gaskun di sini pola yang pertama kita yaitu 20 turbo di bet 500 perak kan, aja seperti biasa. Buat kalian yang baru join, yang baru nonton ya kan. Yuk jangan lupa ditekan tombol share, komen dan subscribe ya dulu bagi yang belum. Kalau sudah terima kasih banyak kata support dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian bisa tahu info seputaran updatean dari channel kita ya, ya Oke, kita di sini kita diawal di tempat kalian 6 ya. Karena udah habis, kita coba neber di betingan 3.000 kita bantai di sini 30 kue lagi, bosku ya. ya. Mudah-mudahan aja nih, ya bosku ya, kita pada hari ini main lagi ya, Ganana ya, kan aja dia tuh kerja pada hari ini. Mudah-mudahan dengan modal ya, kan aja dengan modal Rp100.000 kita bisa ya kan ya, dikasih JP atau profit yang lumayan mantap jiwa ya kan cia, pada hari ini tuh ya ya mudah-mudahan aja Tapi ya kita coba dulu ya kan cia kita masuk di pola yang kedua kita pada hari ini yaitu 30 quick di bettingan 3000 ya kan cia tadi yang di pertama 20 turbo di bet 500 ya kan cia oke Di sini ya tempat kali 10 rp ya kan cia 3 kali spinabis ya kan kita terima aja apa ya kan cia Oke di sini hijaunya connect cakep, kuningnya juga boleh. Oke, nggak masuk. 13 spin lagi. Di sini kuningnya konek ya, Kak Bosku ya. Terus 12 spin lagi ya, Kak Bosku ya. Oke, di sini kuningnya connect, terus birunya. Oke, hijaunya nice ada ya. kasih konek ya, Kak Bosku ya. Merah, oke, gak masuk. Di sini cangkirnya konek cakep ya. Kayaknya cuma cangkirnya doang. 8 spin lagi, cuy. Oke, 5 spend lagi di sini ya kan. Dia belum ada pertanda ya kan. Jadi, sepertinya ya sekitar gratis di sini ya, kamu Mosku Oke, kita gaskan lagi di sini ya, kamu bosku karena udah habis 30 turbo ya. Pola kita yang ketiga pada hari ini, Bosku. Ya mudah-mudahan aja kita bisa dikasih Sekitar gratis ya, kamu bosku Atau ya pecahan tambel gede kalau kali merah juga boleh keluar ya kan. Jadi, ya paling minimalnya itu ya kali 15 ya, kan. Jadi, uh, kali dua di sini jam pasir sama hijaunya connect ya kan Kancya. Terus di sini kuningnya connect, merah, birunya juga masuk cakep ya kamu Scout. 12.000 dikali 2 24.000 lumayan. Masih ada 23 span lagi ya kan cia? Di sini birunya connect, terus ungunya connect, hijaunya oke okay, nggak masuk. 21 span lagi di sini kuning. Terus cincin nggak masuk ya kamu Scout. Ya, buat... Belum ada pertanda nih ya, kalau masuk. Belum ada pertanda di sini, cuy. Oke, di sini hijau. Nice, nah, langsung dikasih skater gratis kita yang pertama pada hari ini ya, kamu, skue. Mantap jiwa, yobisa, ya bisa ya, kamu, skue. gratis kita dikasih JP, ya, kamu, Bu kalian yang pengen main, ya, kamu, Bu kalian yang pengen main, pengen depo, ya, Kak Gas, aja ya, kamu, Tapi, silahkan menggunakan uang lebih, ya, kamu, Jika kalian pengen depo, ya, kak musku Jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari, cuy itu ya seperti biasa aja agar terhindar dari namanya ya apa lah kan kekurangan biaya hidup pada ya, apa kebutuhan sehari-hari ya cia. <gifat> tapi ya baiknya itu kan di kalian ya kamu skya bukan gua gitu ya. demi kebaikan kalian sendiri ya kamu sku main alat kandernya aja. di kala kalian gabut suntuk ataupun lagi bosan ya kan cya. atau ya jika kalian punya uang lebih kamu skya tapi ya kebutuhan hidup itu apa kebutuhan sehari-hari kalian sudah terpenuhi ya kamu sku. Jika kalian pengen depo ya aja itu pun gak ada ngelarang mau seberapa pun itu ya bosku yang jelas intinya uang lebih lah ya bosku Dan juga ya bosku ya, jangan sampai nih ya Permainan ini dijadikan sebagai mata pencarian kalian cua jangan sampai bosku ya Oke kita next lagi di sini cangkir ya konek ya juga connect cakep ya 16.000 cua lumayan ya bosku ya enam belas dikali 15 belas cuy dua langsung dikasih jp sensasional kita ya bosku ya profit lagi kita di sini ya bosku lumayan Masih ada enam spin lagi di sini ya bosku oke di sini biru ya connect kuningnya oke nggak masuk cuy ya empat spin lagi empat spin lagi di sini hijaunya connect cakep kuningnya juga boleh nice terus ungunya hmm, birunya masuk petir petirnya merahnya konek ya bosku ya mantap jiwa aja cangkir juga masuk jam pasirnya juga konek petir lah sudah oke 18.000 lumayan dia ya. terus kuningnya konek lagi 21.000 ya kan puluh dikali 2424.000 langsung dikasih sensasional lagi ya bosku ya pecah ya kan dikasih JP kita di hari ini ya kan jawab dua tuba the best ya kan bosku ya dikasih JP loncat ya kan? sampai tujuh ratus empat puluh lima ribu dengan modal seratus ribu yang kita bawa pada hari ini ya kan bosku ya mm -mm, Mantap jiwa ya kan bosku terus di sini ya kuning apa birunya konek ya cuma birunya doang ya dan lumayan tujuh ratus enam puluh empat ribu ya kan dia di sini masih ada sebelas spin lagi ya kita habisin aja dulu spinnya ya kan bosku kita habisin dulu di sini birunya konek Terus yang ada lagi yang konek ke ya, kan bosku ya disini biru ya biru gen nih kan bosku ya Seperti biasa ya wajar lah ya kan cuya Kalau birunya sering konek namanya pecahan juga ya pecahan yang paling kecil ya kan cuya Jadi ya wajar aja kalau sering konek ya kan bosku ya hmm, Karena udah habis kita coba gas buy disini 240 ribu tambah basi-basi ya, kan cuya Mudah-mudahan aja nih ya tuh uban ya kan cuya dikasih JP ya Terus ya, mudah-mudahan aja nih yang pertama Oke kali tiganya lewat Cangkir kurang 2 dari Bang Bosco, disini birunya connect, ya kuningnya kurang 1, terus 3 ya Kali 7 nya lewat ya, sayang banget sih, yang ada yang connect 10 sepen lagi bisa Kali 20 lewat juga Bangke, kita sentak aja ada yang connect ya Kali 20 nya lewat ya Bangke, emang ya kan cuy Oke disini hijau, biru ya kan cuy Petir, kali 6 kuningnya connect cakep ya kan cia. Cangkir, oke nggak masuk, merahnya kurang 1 2700 kali 6, 16 ribu, ya kan cia. 6 sepen lagi disini kuningnya konek, merahnya juga boleh, kurang satu ya kan ya, kurang satu cuy. Kali dua oke, okay. hijaunya masuk. Ungunya kurang dua, cangkir kurang dua, biru kurang dua bangke mangarenki kan, kurang kurang dua ya kecemah kotanya cuk Kurang satu ya cuy. Oke, okay. di sini jam pasirnya boleh. Kuningnya juga konek, cangkir dua lagi masuk. Ya Kak, berapa 10 10.000? Oke, udah lumayan 10.000 ya kan. Jadi kali 13 140.000 deh. Kayak super B ya, Kang ya, ya, 173. Dua spin lagi di sini, ya, Kang ya, Dua spin lagi di sini biru ya connect, Ungunya Oke, okay, nggak masuk lah spin Udah oh, dikasih JP. Oke, okay, di sini biru ya connect, hijaunya juga boleh masuk. Waduh, enggak masuk ya. Kan, apa apa, ya, 1800, apa 1800 19, 200 okay, nah, apa, -apa ya, 600 ribu. apa-apa ya. 600.000 kurang deh cek, kalau nggak apa-apa kan ya, cek kita gaskun di sini di bed apa ya cek di bed arah sebera aja lah buang-buang bau, aja lagi ya, kita gaskun di sini dua puluh turbo dulu ya kamu ya jangan suar lagi cuy, Masa nafsuan nih kan ya, cek, kalau udah JP udah silakan WD aja dulu ya bosnya, gak usah main di bettingan yang lebih tinggi lagi cuy, kayak gua nih ya kan, aturan empat puluh ribu masih bisa sampai di seratus ribu, eh ternyata kagak ya kan cek, kalau udah JP mah JP aja, utama utamakan WD dulu ya kamu bosnya utamakan WD jika kalian kamu, kamu, kamu, kan kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, ya jangan kamu, teman beti apa kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, yang kamu, kamu, ya, ya? itu agak kamu, dari namanya yang perungkatan ya kamu, kamu, kamu, kamu, ya kamu, kamu, atau kamu, ya begitu ya kamu, ya kamu, kamu, kamu, banyak kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, ya kan kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, itu kamu, kamu, ya kamu, ya? Gitu kamu, ya, Jangan sampai ditiru ya, Renji. Kan, Oke, nah kita di sini dikasih scatter gratis lagi, di-bettingan dua ribu ya, Cak. Yang jelas, target kita tujuh ratus Apakah bisa sampai kita, kita pada hari ini, ya, kita coba lihat dulu ya, tia. Kita coba lihat dulu. 11 pin lagi ya, us, 11 sebelas pin lagi di sini hijau ya, Korne. Kuning satu lagi, kagak masuk. Kagak masuk ya, Kagak masuk. Oke, ungunya, cincinnya kurang satu kali 20 lewat lagi ya sekali 20-nya lagi cuy. Parah bener ya Ganja, parah bener cuy. Oke, di sini ungu connect, cincinnya. Oke, kurang satu Kurang satu ya, Bosku ya, 4 spin lagi. Oke, di sini biru. Terus ya biru doang anjir, biru doang ya cuy, parah ya anjir. Parah aja. Padahal di band-nya band paling rendah gitu dua 200 perak cuy, ada isi, bah. Parah Ganja, ya, parah aja Oke disini ungunya kali 4 boleh, birunya juga boleh, enggak juga cuy ya, enggak juga cuy seribu, dua ribu, oke last pin Last pin kuning hijau boleh, cangkir ungu, oke nice ya birunya masuk ya ganja, cangkir connect Kuningnya juga connect, ungunya oke nice ya dikasih petir, petir kali dua pulak lagi ya ganja, 930 dikali 9, 8 ribu ya ganja, oke lah karena udah lumayan dapat gratisan ya kan bosku ya. ini di spin terakhir kita gaskon lagi di sini uh, apa ya cya turbo 20 ya bosku ya dan kita closing closing aja dulu terima kasih banyak buat kalian semua ya kan bosku ya yang udah nonton ya kan dari awal sampai akhir ya kan bosku ya jika kalian ingin bermain ya kan cya silakan aja ya kan bosku ya jika ingin menggunakan pola atau trik dari kita ya kan cya ya. karena lumayan juga kita di sini dapat profit ya silakan aja gaskun ya Di silakan pakai atau Ya, menggunakan trik anda sendiri atau pola anda sendiri ya, kan, bosku ya. Dan juga jangan sampai dijadikan sebagai mata pencarian kalian, bosku ya. Oke ya, kita weda dulu dan kita sudah sampai sampai sini Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, bosku ya? Tetap support terus channel kita agar berkembang lebih besar lagi ya, bosku. Oke, see you next time. Bye-bye.